Yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020, selanjutnya kepada zodiak yang kedua. Yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga. Yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020, selanjutnya kepada zodiak yang keempat. Yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020.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 Nine of Wat ataupun 9 tongkat. untuk saja yang pertama yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Libra. Di sini digambarkan seorang Libra bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori karier dan pekerjaan. Dan di sini menggambarkan seorang Libra akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Desember tahun 2020 yang dimana mana di sini bersifat meningkatkan keuangan kehidupan serta finansial seorang Libra di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini digambarkan juga seorang Libra memegang satu tongkat, itu diartikan dengan seorang Libra mampu menjalani semua pekerjaannya, yang berdampak positif kepada keuangannya serta berdampak positif kepada kehidupannya di bulan Desember tahun 2020. Dan disinilah dikategorikan seorang Libra bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori karir dan pekerjaan, dan untuk support energinya adalah Queen of One secara mungkin open itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan di sini menggambarkan seorang libra bakal beruntung di bulan desember tahun 2020 di dalam kategori karir dan pekerjaan yang dimana di sini seorang libra mendapatkan peningkatan karir dan disinilah seorang pasangan akan selalu mendukung memberi support dan memotivasi seorang libra di bulan desember tahun 2020 untuk meningkatkan serta mendapatkan keberuntungannya di bulan Desember di dalam kategori kar dan pekerjaan Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Di Emperor Secara umum di Emperor itu diartikan orang yang berkuasa, raja yang berkuasa, orang yang berpengaruh, orang yang mempengaruhi, orang yang memberi masukan, orang yang memberikan motivasi Serta orang yang mendukung di dalam suatu kehidupan dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan kartu zodiak yang pertama, di sini menggambarkan seorang zodiak yang pertama ataupun zodiak Libra bakal beruntung di dalam kategori karir dan pekerjaan, yang dimana di sini seorang Libra mendapatkan peningkatan karir, peningkatan keuangan Serta di sini, seorang Libra mendapatkan tawaran pekerjaan, dan di sini di Emperor diartikan sebagai seorang pasangan, yaitu seseorang yang selalu mendukung, memotivasi, serta memberikan support kepada seorang Libra agar mendapatkan. Kehidupan yang lebih bagus serta mendapatkan keberuntungan yang lebih bagus di bulan Desember tahun 2020 Yang disini juga dikategorikan seorang Libra Mendapatkan doa dan dukungan dari keluarga seorang Libra sendiri Dan untuk kartu kedua yang bakal beruntung di bulan Desember adalah Four of Cup ataupun empat piala Untuk zodiak yang kedua yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Taurus di sini dikategorikan ataupun digambarkan seorang Taurus mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara. Di mana di sini seorang Taurus mampu melihat satu kelebihan yang sangat mencolok kepada pasangan dan siap menerima kekurangan pasangan sendiri. Dan di sini juga seorang pasangan akan memberikan motivasi serta upaya yang positif kepada seorang Taurus. Di sini juga digambarkan seorang Taurus tidak akan pernah membandingkan pasangan dengan orang lain yang di mana di sini dikategorikan seorang Taurus akan bahagia dengan menerima satu kelebihan yang diberikan oleh seorang pasangan kepada dirinya ketimbang melihat keburukan serta kelemahan seorang pasangan kepada Taurus sendiri. Di sini juga digambarkan satu kali genggaman itu mengartikan bahwasanya kelebihan itu sangat selalu diingat Taurus sehingga di sini seorang Taurus akan menerima pasangan apa adanya dan menyayangi seorang pasangan apa adanya sehingga mendapatkan kategori kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara di bulan Desember Tahun 2020 dan untuk support energinya adalah Kenaik opsi secara umum kenaik opsi itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini digambarkan seorang Taurus menerima kekurangan pasangan tidak membandingkan pasangan dan menerima satu kelebihan yang diberikan oleh pasangan serta menerima apapun yang diberikan oleh pasangan kepada dirinya. Dan di sini seorang Taurus akan merasa bahagia dan mendapatkan keharmonisan hubungan asmara yang dimana di sini seorang sahabat Taurus dan rekan-rekan Taurus akan mendukung Taurus dan pasangan agar lebih bahagia dan harmonis di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu DAP kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan Seorang Taurus mendapatkan kebahagiaan keharmonisan di dalam kategori hubungan asmara di bulan Desember, yang dimana mana di sini seorang rekan sahabat memberikan dukungan support energi kepada Taurus, dan di sini di Emperor menggambarkan seorang sahabat merupakan sosok seseorang yang sangat berarti di dalam kategori asmara seorang Taurus bersama pasangan di bulan Desember tahun 2020, yang dimana mana di sini seorang Taurus bersama pasangan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara. Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah Seven of Pentacle ataupun tujuh koin Untuk zodiak yang ketiga yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Leo. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan di mana di sini seorang Leo mengambil satu peluang dan mengambil peluang yang lebih dekat untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Desember tahun 2020. Di sini juga digambarkan seorang Leo tidak akan melihat peluang yang jauh dan tidak akan melihat peluang yang tidak bisa terwujud ataupun tidak bisa disanggupi oleh seorang Leo. Dan di sini seorang Leo mengambil satu peluang yaitu kategori Pekerjaan atau usaha yang dimana di sini seorang Leo akan mendapatkan peningkatan keuangan serta dikategorikan, seorang Leo akan mendapatkan keberhasilan keberuntungan di bulan Desember tahun 2020 di dalam kategori keuangan. Dan di sini juga digambarkan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang disiplin, bertanggung jawab, dan sosok seseorang yang mampu giat berusaha untuk mewujudkan keuangan yang meningkat di bulan Desember tahun 2020. Yang disimbolkan di second of Cup, yaitu berarti seorang Leo akan beruntung di dalam kategori keuangan di bulan Desember tahun 2020 Dan untuk kartu support energinya adalah King of sword Secara umumnya King of sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, ataupun yang sudah dewasa Dan di disini bisa dikategorikan seseorang yang lebih tua dari Leo sendiri dan di sini menggambarkan seorang Leo beruntung di dalam kategori keuangan yang dimana di sini seorang Leo mengambil satu peluang usaha yang dapat meningkatkan keuangannya secara maksimal di bulan Desember. Dan di sini seorang Leo mempelajari usaha tersebut dari seseorang yang lebih paham ketimbang Leo di bulan Desember di dalam kategori usaha yang ingin dijalaninya. Dan di sini seseorang tersebut akan memberikan masukan dan support kepada seorang Leo agar mendapatkan keberhasilan di dalam kategori keuangan di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seseorang yang memberikan ataupun mengajari seorang Leo di dalam kategori usaha yang akan dijalani oleh seorang Leo untuk meningkatkan keuangan, yaitu seseorang yang sangat berarti di dalam kegiatan usaha seorang Leo yang dapat meningkatkan keuangan Leo di bulan Desember tahun 2020. Dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah pentakel ataupun dua poin Untuk Zodiac yang keempat yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 adalah seseorang yang baru saja Pisces. Di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori keuangan. Yang dimana di sini keuangan seorang Pisces berada di dalam kategori zona nyaman dan stabil. Sehingga di sini seorang Pisces akan keluar dari zona nyaman zona stabil tersebut dan mengambil satu langkah ataupun mengambil Suatu tindakan yang di mana berusaha untuk meningkatkan keuangannya lagi dan di bulan Desember ini seorang Pisces akan berhasil dan beruntung di dalam kategori usaha tersebut, sehingga di sini keuangannya akan semakin meningkat dan meningkat lagi di bulan Desember tahun 2020, dan di sini digambarkan seorang Pisces juga akan mendapatkan kategori tawaran pekerjaan yang banyak di bulan Desember. Yang dimana di sini, kategori pekerjaan itu sangatlah menunjang keuangan seorang Pisces. Kehidupan finansial seorang Pisces sangatlah makin meningkat di bulan Desember, yang dimana di sini juga seorang Pisces akan mendapatkan dorongan dan support energi dari keluarga, pasangan, ataupun orang-orang terdekatnya. Dan untuk support energinya adalah page of sword. Secara umum, page of sword itu diaktikan seorang anak. Dan di sini digambarkan seorang Pisces bakal beruntung di dalam kategori keuangan yang dimana di sini seorang Pisces mengambil satu langkah dan membuka usaha untuk meningkatkan keuangannya. Dan disinilah di bulan Desember seorang Pisces akan berhasil dan mendapatkan keuangan yang meningkat drastis, yang dimana di sini seorang anak akan selalu mendukung seorang Pisces, mendoakan seorang Pisces, dan di sini juga bisa dikategorikan seorang keluarga akan mendukung serta mensupport seorang Pisces agar lebih fokus dan mendapatkan keuangan yang lebih meningkat di bulan Desember tahun 2020. Dan jika kartu The Emperor kita gabungkan dengan kartu Zodik yang keempat di sini menggambarkan sosok seseorang anak, sosok sebuah keluarga yang mendukung seorang Pisces adalah menjadi tenaga dan support kepada seorang Pisces agar lebih fokus dan berjuang untuk mendapatkan keuangan yang meningkat serta lebih bagus lagi di bulan Desember dan di bulan Desember ini seorang Pisces akan membuka usaha yang dimana di sini tujuannya untuk meningkatkan Keuangan seorang Pisces dan disinilah dikategorikan dikatakan Pisces akan beruntung di dalam kategori keuangan yang sangat bagus di bulan Desember tahun 2020. Dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal beruntung di bulan Desember tahun 2020 adalah yang pertama zodiak Libra, keberuntungan di dalam kategori karier dan pekerjaan. Yang kedua adalah zodiak Taurus, keberuntungan di dalam kategori hubungan asmara. Yang ketiga adalah zodiak Leo, keberuntungan di dalam kategori keuangan.